Jadi hidup itu tidak hanya regulatif rasional, hidup itu ternyata ada kolusi-kolusi dengan Allah Aslinya kita itu kalah, tapi karena ada Allah maka ada alasan untuk tidak kalah Nah alasannya tidak militeristik, tidak rasional, alasannya adalah kasih sayang Asal sampeyan sama Allah itu pasrah bener, ikhlas untuk dikasih takdir kayak apapun Malah Allah makalah tidak mentakdirkan Klausul yang terbesar adalah Idul Adha. Sebenarnya aslinya kan Ibrahim diperintah menyembelih Ismail coba. Piye niku? Ana Gusti Allah kok ngomongkon hambane mbeleh anake jebon niku lak kurang ajar niku. Asline nggih. Nggih mboten, Bu. Bagaimana coba? Kita, Tuhan, misalnya, terus kita bikin manusia, terus kita suruh si manusia menyembelih anaknya. Itu kan, kalau dilihat secara pendidikan moral Pancasila, kan itu kejam. Saya kira, apa jenenge PMP, sekitar PMP yang membuktikan jenenge ganti-ganti, ra salah. Indonesia ini kehendaknya orang ganti, ganti jenenge. Sekarang. PSK dulu, WTS, sebelumnya, londe, sebelumnya, BGM, sebelumnya, semualah Chanyonya, Podoai, Chanyonyo, yang meng, meng- maling, disebut koruptor, pendoktor, terhormat sedih. Chanyonyo, yang meng- asuh maling, kan, gitu, kan. Itu, ya, Yonsewu, ini. Oke, saya teruskan, supaya saya tidak berkepanjangan. Saya teruskan, ternyata ada klausul untuk mendapatkan ridho Allah dan kemenangan dari Allah di dunia maupun di akhirat yang jalannya bukan transaksinya bukan transaksi rasional bukan transaksi militer bukan transaksi teknis birokratis atau apapun tapi transaksi cinta Rasulullah mengatakan ilam takun alayya bun, ubari. pokoknya anggaran jenengan dengan motor nesu kuloh kuloh mati motor nponopoh nopo ikhlas kuloh kalah Islam, mudar, santun Islam kulo modern santunya Rano Islam kuloh masalah sing penting je dengan nesu kuloh itu kan satu dialog yang sangat private yang sangat sangat individual, sangat personal antara Rasulullah dengan Allah. Itu itu asal usulnya seperti itu. Oke, okay, saya teruskan. Karena menang di perang Badar itulah kemudian pulang menjelang hari raya Rasulullah mengatakan nahnu naudu minal aidin wal faizin. Nah, terus kita pakai sekarang. Nahnu naudu kami kembali sebagai orang ya kami, kita sekarang menjadi orang yang kembali dan beruntung. Itu maksudnya perang badar. Nah sekarang kita harus temukan perang badar-perang badar kita. Perang badar kita itu tidak harus PDIP, lawan Gerindra. Perang badar itu tidak ada urusan nama Jokowi dan Prabowo. Itu masalah terlalu kecil dan terlalu remeh dan pura-pura semuanya itu. Yang disebut perang badar adalah Rasulullah mengatakan kita barusan pulang dari perang kecil Dan sekarang kita memasuki perangan yang sangat besar Jihad al-Akbar yaitu perang melawan nafsu kita masing-masing Perang melawan ketidakterbatasan kehendak kita masing-masing Nah jadi ini ini sebenarnya apa namanya merupakan ajaran utama dari puasa jadi nanti-nanti pada poin berikutnya Saya ingin mengatakan Sampai dikasih puasa Ramadan Dikasih idul fitri Itu sebenarnya hanya Supaya Anda tidak celaka Jangan-jangan ini Arab lulus Ra'ono sing lulus Kejabohan Nabi sing panjanti Takdir kita Ini jenengan ra lulus Aku ra lulus Muda ora lulus Oh lulus Apa lulus Cuman Allah itu tahu Bahwa kita tidak lulus Karena dia menciptakan kita itu menglemah Jadi akhirnya kita itu diluluskan dengan mudah dikasih kolusi-kolusi dikasih pusing janjani poso kuih ramadhan kuih sepanjang tahun dong karena hakikat puasa adalah anda ngerti batas anda ngerti dosis nih kesehatan kapan mangan kapan orang mangan mangan spiro mangan opo ya sapi turute itu aja kita kan ndak mampu sekarang kita kan hidup kuliner tidak hidup higienis Hidup kita itu pengen mangan opo, duduk abie mangan opo, Pengen mangan spiral duduk api mangan spiral Hidup kita kan kuliner, wong kita babadokan, kita lulus Oh jemana kok teologi, budaya, intelektual, akademis Jadi mulanya pak rektor yang murah hatilah melulus-luluskan mahasiswanya Itu orang Allah sendiri sangat murah hati Gusti Allah ini jan memurahi kita Nek diurus-urus tenang Raisa Idul Fitri halal bihalel Raisa halal biye wong mengketemu sak ketemune wong toh ya mengketemu paling mengkong 0,0 berapa persen satu kali hari raya saiki kue da direktor menyatakan suatu kalimat yang ternyata tidak kondusif dengan situasi hati dan posisi pikiran maupun posisi dalam konselasinya si mahasiswa sehingga kalimatnya pak itu kemudian menjadi mudorot, wiseng salah sopor. pak rektor ngapura kan begitu. pamannya pak ya? sekarang presiden, presiden saya ini kalau presiden ini, saya Tina Umar itu, contoh, itu mentur mendus bendoz kendasi neng tembok mergo kerungu ono unta ke kepreset neng jalan dia bertanggung jawab terhadap semua jalanan yang ada di Medinah pada waktu itu Kok untuk Unto kepreset berarti sing salahkan khalifai akhirnya dae bentur-bentur gendasi ini tembok karena merasa bersalah kepada Unto jadi naik hari raya saya dina Umar jalur ngapura tenanan karo rakyat Dila di Indonesia malah open house malah rakyatnya tinta nikon jalur ngapur adalah rakyat salah apa rakyat kibas angel dan hari ini sampai hari ini tidak ada permintaan maaf resmi presiden kepada rakyat, tidak ada permintaan maaf resmi dari menteri kepada rakyat, orang no, jadi orang mengorak lulus, aslinya melbu nuragok, tapi allah sangat murah. Allah ngalah, wes ora popoh sing penting kudu neng kue posoki terus orang oramang, mengono orangan neng mangan orang ngombe setino ki rasa menungso kewan joyso itu bukan prestasi puasa Ramadan itu mengilke bahwa anda itu butuh membatasi diri butuh mengendalikan diri hidup itu melampiaskan atau mengendalikan dan manusia diberi akal yaitu alat untuk menentukan atau meregulasi apa saja yang harus dikendalikan. Kalau hewan tidak perlu mengendalikan diri Karena dia dirimut oleh para malaikat atas izin Allah Jadi malaikat binatang alam tidak ada yang berdosa Yang berdosa manusia karena sudah dikasih remote Kontrol sendiri dengan akal sehatnya, sekolahnya, kuliahnya Tapi dia tidak merimut apa yang harus dirimut Bahkan melampiaskan apa yang seharusnya digendalikan Dan kadang-kadang malah mengendalikan apa yang seharusnya dilampiaskan itu sebabnya ada matriks, ada wajib, ada sunat, ada halal, ada uh, makro dan ada Itu untuk menentukan regulasi mana yang harus dibatasi, mana yang yang boleh dilampiaskan Jadi manusia tidak lolos sebenarnya Asli poso itu ya sepanjang hidup asli Ini Gusti Allah yang tidak menunggu ini lemah Al-insanu Manusia itu tempatnya salah dan Khilaf atau lupa Alloh es beres gitu loh. Nah oleh karena itu kita dikasih puasa, dikasih lebaran, dikasih idul fitri ini, karena Allah itu tidak akan menguji anda benar-benar. Wes -benar. torapopo, salah-salah sedih -salah rapopo. Jajal sing sebayangi lengkap sedino penglimo angkat tangan. Aku orang so, aku ya sok-sok-sok, jamak-jamak ragaruan kayak pemeneri oyong ini Artinya saya sendiri tidak lulus. Sing yang lulus sih ya Nabi, karena Nabi Nabi liane Nabi Musa Weral lulus kok. Nengar penabih Ujian peng telur al lulus terus ditinggal. Akhirnya deo Nabi Musa. Nabi Musa ideo. Tadi jenengan nek salah. Disalah keuangan. Karena ngomong, kue rasa nuntut nuntut aku pie pie. Oh Nabi Musa Weral lulus kok kuenya lalu aku lulus menunggu kue beres gitu loh. Jadi bapak sekalian, mari kita hayati Idul Fitri sebagai kemurahan Allah. Allah tidak akan mengurusi dosa dan pahala Anda benar-benar. Sing penting kue ketok absen penisu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara ujiane sok-sok, iso-sosok, ra iso, penting rektor dekane dan dosa ini murah hati, waalaikumsalam. Pengpintrogi orang gunane ra saiki juara olimpiade menteri. sudahlah, hidup ini begitu ringan oleh Allah. Coba. Dikemono mau cah nyanyi loro aku dibisiki karo Mbah Mintoi. umur sudah enam loro ayu kaya Lah Gusti Allah niku sing goro-goro bok wis ana wis tuwa iki pokoke nek wis tuwa iki miripate mbok tiga rabun jadi ayo kaya kaya ngapa ketok tuwa ngono lho kan ndak Allah nenda semakin tua kita semakin mengerti sejatinya kecantikan nah saya cilok ta kuwi nek kowe isin nom 18 20 slave tahun sing kabusan dengan kecantikan yang kasat mata tapi kalau kita sudah semakin dewasa, kita mengerti kecantikan yang sejati. Sehingga kalau ada dua cewek tampil, itu kita bisa menembus ke dalam. Barui metu menanjur ngopo, awes tuwai, gue rameng anak gue putu eh. Angin niki lekus ya lagi selalu nggak gorong-gorong ini kiri. Bokem pun tuh Gusti, loh, bokem pun pun tuang itu niki pokoknya nggak nono cawe tuh ayu. Mingketo opo ngono loh, mingketo wit-witan apa ini loh Jadi kini kira rasa hangel-hangel, kini wis tua dicoba-coba diuji uji-uji segera karuan. Kini ki wis ngalah, dati dekan wikopekso itu loh. Apa mana dati dekan akan daftar Dekan kan dipilih oleh atasannya atau oleh bawahannya Ini yang pantas dati dekan, duduang sehingga pengin dati dekan daftar